Aura jahat samar menyebar melintasi medan berbatu yang luas. Pada saat ini, sepertinya udara itu sendiri telah mengeras. Tempat ini tidak jauh dari formasi teleportasi untuk meninggalkan daerah iblis unik. Oleh karena itu, ini dapat dianggap mendekati akhir dari kompetisi sekte besar. Namun, banyak orang tahu bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Persaingan hadir di antara delapan sekte super wilayah Suan Timur. Mereka semua dianggap satu sama lain sebagai lawan. Namun, mereka biasanya menahan diri. Satu-satunya pengecualian adalah Yuan Gate dan Dao Sek. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tindakan gerbang Yuan secara alami sedikit sombong. Ini menyebabkan sekte super yang tersisa merasakan ketidakpuasan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah semua, Gerbang Yuan terlalu kuat dan tiga master sekte adalah individu-individu terkenal di wilayah Suan Timur. Meskipun Dao sekte sedikit lebih rendah dari Gerbang Yuan, mereka masih salah satu dari delapan sekte super, dan fondasi mereka secara alami tidak lemah. Selalu ada dendam antara kedua partai ini. Namun, alasan sebenarnya dendam ini telah berkembang sedemikian rupa adalah karena seorang jenius mengerikan yang dikenal sebagai Zhou Tong. Yang dihasilkan oleh Dao Sek 100 tahun yang lalu Orang luar tidak benar-benar tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu Yang mereka tahu adalah bahwa sejak Dao Sekte menghasilkan individu yang disebut Zoutong, Semua gengsi generasi muda sejak saat itu tampaknya telah menumpuk padanya Sedemikian rupa sehingga bahkan tiga raja kecil gerbang Yuan sejak saat itu semua dikalahkan oleh Zoutong. Dan para murid gerbang Yuan benar-benar putus asa selama kompetisi sekte besar itu. Di antara ketiga raja kecil itu, satu telah terbunuh, satu terluka dan yang terakhir dikirim melarikan diri. Persaingan sekte besar tertentu kemungkinan satu kali di mana para murid Dao sekte merasa paling bangga. Meskipun mereka telah membayar harga yang signifikan, itu tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh Yuan get sesuatu yang lain tampaknya telah terjadi setelah kompetisi. Tiba-tiba, berita mengejutkan menyebar. Murid Dao Sekte, Zhou Tong, telah dibebankan ke Gerbang Yuan saja. Membunuh tiga tua-tua Gerbang Yuan dan membalikkan tempat itu. Akhirnya, dia langsung memaksa Master Sekte Gerbang Yuan untuk mengesampingkan harga dirinya dan mengambil tindakan. Baru saat itulah Zhou Tong terbunuh. Masalah ini tidak diragukan lagi telah memicu keributan yang menghancurkan bumi di wilayah Suan Timur pada waktu itu. Semua orang terpana oleh keberanian dan keganasan Zhou Tong. Seberapa kuatkah seseorang untuk melakukan sesuatu yang sama mengerikannya dengan masuk ke markas Yuan Gate sendirian. Kematian Zhou Tong juga membangkitkan kemarahan Dao Sek. Pada saat itu, Zhou Tong tidak diragukan lagi memiliki posisi yang sangat dihormati di hati para murid Sekte Dao. Oleh karena itu, ketika berita bahwa dia dibunuh oleh Master Sekte Gerbang Yuan mencapai Dao Sekte, para murid Sekte Dao benar-benar marah. Teriakan balas dendam naik dalam Sekte. Pada saat itu, Yuan Get dan Dao Sekte berada di ambang perang. Semua orang jelas menyadari betapa tragisnya ketika dua Sekte Super mengobarkan perang. Namun, perang akhirnya tidak meletus. Di bawah penindasan Master Sekte Dao Ying Suanzi dan beberapa eselon atas, masalah ini akhirnya mereda. Namun, kebencian yang mendalam pada tulang tidak akan berkurang dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu hanya akan menggali lebih dalam ke hati seseorang. Oleh karena itu, perang antara Yuan Gate dan Dao Sekte mungkin tidak terjadi, tetapi hubungan antara kedua belah pihak cukup mengerikan. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat merasa damai setiap kali mereka bertemu dalam kompetisi sekte besar berikutnya. Contohnya adalah kompetisi sekte besar terakhir. Para murid gerbang Yuan masih menyerang meskipun Dao Sekte mengakui kekalahan. Mereka mengepung dan membunuh kakak perempuan senior Skyhold saat itu, saudara perempuan Wang Yan. Dendam dan permusuhan ini terakumulasi berulang-ulang, sampai sekarang. Banyak orang di langit dan di pegunungan bukan milik Gerbang Yuan atau Sekte Dao. Mereka menyaksikan wajah yang dikenalnya di medan berbatu yang jauh, ketika mereka semua menghela napas pelan. Sepertinya persaingan Sekte besar ini ditakdirkan untuk tidak menjadi damai. Namun, mereka bertanya-tanya apakah Dao Sekte akan menjadi sengsara seperti di masa lalu. Para murid Dao Sekte menatap murid-murid Gerbang Yuan dengan cara yang tidak ramah. Sementara semua orang memandang mata para murid Dao Sekte berisi kebencian yang kaya. Wajah Ying Xiao Xiao sangat dingin ketika dia melihat situasi di depannya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sadar bahwa apa yang disebut lewat damai tidak lagi mungkin. Pertempuran hebat antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Yuan Chang, ini hanyalah kompetisi Sekte besar. Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, kan? Chen Gui mengerutkan kening, dia menatap Yuan Chang di langit yang jauh dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, aku juga tidak ingin hal-hal berkembang sampai sejauh ini. Namun, aku tidak dapat menghentikan provokasi berulang dari beberapa individu. Jika aku tidak menggunakan cara seperti itu, orang lain mungkin berpikir bahwa gerbang Yuan kita mudah diintimidasi. Yuan Chang tertawa pelan, namun, karena kamu, Chen Gui. Telah berbicara, aku harus memberi kamu beberapa wajah. Selama mereka mau menyerahkan Lindung dan biarkan kami menghukumnya, kami tidak akan menyerang mereka. Apa yang kamu katakan, dalam mimpimu, wajah cantik Ying Huan-Huan segera tertutup es saat dia menangis dengan dingin. Kakak senior Chen Bui, mengapa repot-repot membuang kata-kata dengannya? Serahkan saudara Lindong, aku mungkin juga menyerahkan kamu. King memutar matanya ke arah Chen Gui dan berkata, Chen Gui tertawa putus asa, aku bukan orang yang meminta untuk menyerahkan saudara Lindong. Tatapannya sekali lagi memandang ke arah Yuan Chang setelah kata-katanya terdengar. Dia merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan saat itu. Ku, huh, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, Ying Xiao Xiao. Kamu harus menyadari harga lumayan yang harus dibayar sekte kamu dalam pertempuran habis-habisan. Apakah kamu yakin bahwa kamu bersedia melakukan ini untuk Lindong? Lei Qian tertawa dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin dao sekte aku membayar harga yang lumayan. Aku tidak percaya bahwa sisi kamu akan berakhir lebih baik. Mata Wang Yan menjadi gelap dan dingin saat dia berteriak. Bahkan musuh yang kalah berani bertindak sombong. Sepertinya pelarianmu yang beruntung terakhir kali telah menyebabkan kepercayaan dirimu melambung tinggi. Ya, Lei Qian menatap Wang Yan dan tertawa ganas. Kamu bisa datang dan mencoba aku. Wajah Wang Yan dipenuhi dengan keganasan. Mayestik Yuan Power menyebar dari tubuhnya. Kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada ahli biasa di puncak panggung sembilan Yuan Nirvana. Tampaknya ada beberapa jejak samar kehidupan Ki yang tercampur di dalamnya. Selama periode waktu ini, Wang Yan dan Ying Xiao Xiao telah menyempurnakan pil hidup yang mendalam dan kehidupan samar ki lahir di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyentuh pintu ke tahap kehidupan yang sangat besar. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sebenarnya sedikit membaik, namun dengan hanya sedikit kehidupan yang samar ini, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu sombong di hadapanku. Lei Kian jelas juga merasakan bahwa Wang Yan telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, dia masih tertawa dingin dan diejek. Apa yang kamu katakan sekarang? Kipas lipat di tangan roh Raja Lingzhen yang kecil mengipasi dengan lembut. Sudut mulutnya membentuk senyum dingin ketika dia menyaksikan murid-murid Daosek. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuan Chang dan bertanya. Apa yang aku katakan? Karena mereka menolak untuk menyerahkan orang itu. Mereka seharusnya tidak menyalahkan kita karena tidak berbelas kasihan. Yuan Chang menjawab dengan lemah. Ada niat membunuh kaya melonjak di matanya saat dia berbicara. Mereka telah menderita banyak kerugian di tangan lindung selama kompetisi sekte besar ini. Bahkan harta pure Yuan yang awalnya mereka peroleh di Burning Sky Ancient Stas hilang karena campur tangan lindung. Jika bukan karena mereka cepat melarikan diri, kemungkinan mereka akan dibunuh oleh orang berjubah merah. Kehilangan seperti itu jelas sulit bagi Yuan Chang yang sangat bangga untuk bertahan. Selain itu, para murid sekte Dao selalu dipukuli sampai mereka tidak lagi memiliki semangat oleh gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar masa lalu. Jika ada kecelakaan yang terjadi saat ini, kemungkinan reputasi mereka di antara para murid gerbang Yuan akan rusak. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Senyum dingin di mulut Ling Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia sudah cemas menunggu untuk melihat ekspresi panik dan putus asa pada murid-murid Dao Sekte ini. Yuan Chang tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, mereka bertiga perlahan melangkah maju saat Yuan Power yang megah melonjak. Dalam sekejap, tampaknya seolah-olah semua kekuatan Yuan di daerah itu mulai mendidih. Para penonton di sekitarnya merasakan jantung mereka berdetak sedikit lebih keras ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tahu bahwa Yuan get akan menyerang. Uff, Chen Bui menghela nafas panjang. Setelah itu, dia menatap Yuan Chang dan melangkah maju. Aku akan menghentikan Yuan Chang. Terima kasih saudara Chen Bui. King Xiao Xiao merasa bersyukur ketika mendengar ini. Lindung saat ini tidak ada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan Chen Bui untuk menghentikan Yuan Chang. Berita tentang situasi di sini sudah menyebar ke seluruh wilayah iblis unik. Lindung seharusnya menerimanya Selama kita bertahan Dia akan bisa bergegas ke sini Petik 2 Chen Gui ragu-ragu sejenak tetapi masih mengangguk Dia telah melihat pertempuran Lindung dengan Lei Qian Yang pertama memang cukup kuat Namun Masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yuan Chang Karena itu Dia tidak benar-benar memahami kepercayaan yang mendasari kelompok Ying Xiao Xiao Namun demikian dia tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun dia tidak mengerti. Aku akan berurusan dengan Lei Qian. Wang Yan memegang pedang hitam yang berat di tangannya dan mendengus. Ying Xiao Xiao mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya mengandung rasa dingin ketika mereka mengunci roh Raja Ling Zhen. Dia berkata, serahkan Ling Zhen padaku. Ku Huan, King Ye. Kalian berdua akan memimpin murid Dao Sekte lainnya dan menghentikan murid-murid gerbang Yuan yang tersisa. King Huan Huan dan King Ye mengangguk dengan berat. Mantan mengulurkan tangannya seperti jadel saat Crimson Phoenix Surgawi muncul dengan cepat. Rekan-rekan muridku, King Xiao Xiao perlahan menghirup udara yang sepertinya menjadi sedingin es karena atmosfer yang tegang. Matanya berputar dan menyapu semua wajah murid-murid Dao Sekte. Tolong memperkuat Sekte Dao kami. Kegembiraan liar melonjak ke mata semua murid dao sekte pada saat ini. Pada saat yang sama, raungan yang luar biasa bergema dengan cara yang teratur. Perkuat sekte dao kita, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, bab 799, pertempuran para murid. Perasaan yang luar biasa intens tiba-tiba mulai menyebar setelah raungan dari murid-murid dao sekte bergema di medan berbatu. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari lingkungan berkumpul pada murid-murid Dao Sekte ini. Wajah mereka tidak mengandung rasa takut sedikitpun meskipun mereka akan menghadapi gerbang yuan. Sebaliknya, ada kegilaan terkonsentrasi di bawah kegilaan ini. Muncul kebencian yang sulit disembunyikan. Yuan Chang memandang murid-murid Dao Sek yang bersemangat di kejauhan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek segera setelah itu. Dia melambaikan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Lakukan, Bang. Suaranya baru saja memudar ketika beberapa fluktuasi Yuan Power yang megah mulai meletus dari masa hitam murid-murid Gerbang Yuan di belakangnya. Gas yang berisi ketidak sopanan terkunci di depan mereka satu per satu. Enam Jenderal Roh Besar dari Gerbang Yuan adalah yang pertama yang bergegas maju dari belakang Yuan Chang. Di belakang mereka, para murid Gerbang Yuan erat mengikuti seperti air banjir. Biaya, mata King Ye merah ketika ia menyaksikan air banjir seperti murid-murid gerbang Yuan melonjak ke depan, saat raungan yang dalam muncul dari tenggorokannya. Pada saat berikutnya, tubuhnya sudah memimpin untuk maju. Ledakan, suasana permusuhan di tempat itu hancur setelah tuduhan dari para murid bermata merah dari kedua sisi. Niat membunuh yang tebal dan suara pertempuran naik ke langit. Pandangan sekeliling yang tak terhitung jumlahnya mengandung beberapa keseriusan dan keterkejutan ketika mereka menyaksikan dua Torens yang berteriak ke depan. Pada saat berikutnya, Torens bertabrakan dengan ledakan di depan mata mereka. Bang, aura pembunuhan mengerikan menyebar pada tabrakan mereka. Setelah itu, Yuan Power yang luas dan perkasa membentak liar. Banyak seni bela diri yang kuat dilepaskan dalam sekejap. Akhirnya. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan musuh di depan. Tidak ada lagi belas kasihan pada saat ini. Semua serangan mereka mencari darah. Trio Yuan Chang menyaksikan Torrens bertabrakan bersama dengan wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Setelah itu, mereka menginjak udara dan perlahan berjalan ke depan. Torrent secara otomatis menyebar terpisah di depan mereka. Kuf, Chen Gui, Ying Xiao Xiao dan Wang Yan menatap trio Yuan Chang dari jauh." Mereka juga menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, tubuh mereka bergerak, berubah menjadi sinar cahaya ketika mereka bergegas keluar. Kamu berurusan dengan Chen Gui. Seharusnya tidak ada masalah kan? Saat ini, banyak orang berpikir bahwa kamu tidak bisa menanganinya. Ling Zhen tersenyum menggoda pada Yuan Chang dan berkata, tidak akan ada lagi orang yang percaya hal-hal seperti itu di masa depan. Yuan Chang dengan acuh tak acuh menjawab, Tinggalkan Wang Yan padaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Lei Qian dengan sinis memandang Wang Yan dan berkata, Kalau begitu, aku akan berurusan dengan Ying Xiao Xiao. Sangat disayangkan keindahan seperti itu harus dihancurkan. Benar-benar masalah penyesalan. Ling Zhen mengipasi kipas lipat di tangannya dan berkata sambil menyeringai. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Serang dan habisi mereka dengan cepat. petik dua. Iwan sedikit mengernyit dan berteriak dengan ringan. Tubuhnya melesat keluar, berubah menjadi sinar cahaya yang menghalangi Chen Gui. Selanjutnya, Ling Zen dan Lei Qian bergerak pada saat yang sama dan muncul di depan Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Wang Yan, sebentar lagi aku akan melihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertindak dengan arogan di hadapanku. Lei Qian berdiri di hadapan Wang Yan. Senyum buas di wajahnya semakin lebar saat dia mengejek. Mata Wang Yan gelap dan dingin Tangannya perlahan mencengkeram pedang hitam yang berat itu erat Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar Sebuah afterimage muncul Berisi aura pedang iblis yang tajam saat menusuk ke ketenggorokan Leikian dengan kecepatan kilat Kuh, Leikian mendengus dingin ketika dia melihat ini Dia mengepalkan tangannya dan pisau petir perak muncul Dia tidak menghindari serangan Wang Yan Sebagai gantinya dia mengambil langkah ke depan dan dengan marah melemparkan cahaya pedang. Dentang, suara logam yang jernih tiba-tiba membentang di udara bersama dengan bunga api dan angin liar. Dua tokoh langsung terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. <yuuk cuci> Haha, <tuhcuk cuci> <tuh Jeffrey> kecemasan seperti itu. Lin Zhen menyaksikan dua individu yang melepaskan serangan mematikan saat mereka bertemu, dan tidak bisa menahan senyum. Segera setelah itu, dia menyeringai dan menatap Ying Xiao Xiao. Sebelum berbicara dengan sopan dan sopan, aku Ling Aku telah lama mendengar tentang nama kakak senior hebat dari Sky Hall Sekte Dao, Ying Xiao Xiao. Hari ini, swash. Namun, dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Ying Xiao Xiao sudah bergegas maju dengan pedang tiga kaki di tangannya. Pedang runcing tanpa ampun menyerang tempat-tempat fatal di tubuh Ling Oh, kamu bahkan lebih cemas, Ling tertawa. Namun. Senyum ini agak gelap dan dingin. Dia memutar kipas lipat di tangannya. Dan itu tumbuh beberapa kali ukuran aslinya sambil memancarkan cahaya. Seperti perisai. Itu memblokir semua serangan pedang yang bergegas. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memetik bunga dengan kejam. Lingzen menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di atas mereka. Dia tertawa pelan ketika tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang bergegas maju. Kipas lipat-dilipat dengan lembut di udara yang kosong. Saat angin dingin yang menyeramkan langsung merobek udara dan meledak di Ying Xiao Xiao. Ekspresi serius melintas di mata Ying Xiao Xiao ketika dia melihat ini. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya beredar maksimal saat dia melangkah maju untuk menghadapi serangan. Saat api pertempuran membakar sekeliling, dua sosok berdiri di area paling tengah. Kedua sosok itu saling berhadapan pada jarak kurang dari 10 kaki. Fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar dari kedua tubuh mereka. Fluktuasi ini praktis melampaui semua orang yang hadir. Kedua tokoh ini secara alami adalah Chen Gui dan Yuan Chang. Tatapan di sekitarnya menembus melalui perkelahian kacau dan berkumpul kedua individu ini. Keduanya adalah anggota generasi muda yang sangat terkenal di wilayah Suan Timur. Satu adalah individu yang mengesankan dan tangguh, yang menduduki peringkat pertama pada daftar yang diinginkan sekte. Sementara yang lain adalah pemimpin dari tiga raja kecil gerbang Yuan. Keduanya memiliki bakat mengerikan dan sangat kuat. Dikabarkan bahwa mereka bahkan telah mencapai tahap awal mendalam kehidupan. Lupakan generasi muda. Kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk menjadi peringkat di antara para ahli bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Ada beragam pendapat yang mana di antara keduanya yang lebih kuat. Mereka berdua pernah bertukar pukulan tetapi mereka tidak bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Hasil itu hanya bisa dianggap seri. Karenanya, banyak orang tidak diragukan lagi sangat ingin tahu tentang pertempuran antara keduanya. Mereka benar-benar ingin mengetahui siapa di antara dua anggota generasi muda yang terkenal ini yang lebih kuat. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalah antara gerbang Yuan dan Sekte Dao kami. Yuan Chang menatap Chen Gui di depannya. Selanjutnya. Dia melirik pertempuran yang meletus di tempat ini, namun dia tidak ingin berkelahi dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Haha, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan tanpa meminta pendapatmu." Topeng hantu yang mengenakan cengwi tampak agak mengerikan ketika dia menjawab dengan sedikit terkekeh karena dia bisa menjadi individu nomor satu di daftar yang diinginkan sekte. Dia jelas bukan orang biasa. Yang lain mungkin takut pada Yuan Chang. Tapi ternyata tidak. Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Aura dingin di matanya perlahan menjadi lebih dingin. Saat itu, kami memiliki pertarungan singkat dan tergesa-gesa. Dan aku benar-benar belum cukup. Karena kita telah bertemu hari ini. Mari kita akhiri. Petik 2. Aku akan senang menemanimu. Kata Chen Gui. Yuan Chang tersenyum acuh tak acuh. Dia perlahan merentangkan tangannya. Segera. Gelombang kekuatan Yuan yang sangat mengejutkan keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Kekuatan besar dan perkasa itu langsung berubah menjadi gelombang berputar di belakangnya saat bergemuruh di langit. Mata Chen Gui berkedip ketika dia melihat ini. Kekuatan Yuan hitam kelabu mengerikan yang dipenuhi dengan aurain gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi awan mengerikan. Keduanya telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang awal. Kekuatan Yuan yang luas dan perkasa itu pasti berkali-kali lebih kuat daripada murid lainnya. Percayalah, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Yuan Chang perlahan mengepalkan tangannya. Pedang logam hitam yang sangat sederhana melintas dan muncul. Dia menatap Chen Gui, saat cahaya yang tidak biasa berkedip di matanya. Mungkin agak terlalu dini untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Chen Gui mengepalkan tangannya. Pisau gergaji hitam dengan pola hantu muncul di tangannya. Bila besar itu terangkat dan menunjuk ke arah Yuan Chang di kejauhan saat dia samar-samar tersenyum. Lakukan, izinkan aku untuk menyaksikan apa yang telah dicapai oleh pemimpin tiga raja kecil gerbang Yuan. Yuan Chang menatap Chen Gui. Sudut-sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk lengkungan yang menyeramkan. Detik berikutnya, after image muncul.